Selamat sore adik-adik yang tonton live ataupun yang tonton replay Kembali lagi dengan gua Winda Basudara Wik, wik, wikta, wikta. GG guys, ternyata GG. Tadi siapa yang bilang? Ayo ngaku, jangan ngaku-ngaku. Yang pertama kali yang bilang siapa? Nah ini selamat kamu, Nurvi. Selamat kamu menjadi moderator. Selamat ya.